Full steam, yeah. <laughs> <Yeah. laughs> nah, nah, lu. Lu iya, iya, ah, oh, <laughs> tergantung kan kalau lu, iya, batuk, lu iya, Mli dari Mli juga nggak dari gua iya maksudnya lewat Mli juga kan dari lo ke gua lalu gua kasih kayak suspek yang uh ini kan banyak gerakan di dunia iya lu udah ente bro oh tapi dia bukan dari cumi bukan eh eh kenapa mereng parahnya ini ya mau batu dulu sih mau yakinin bapak itu uh. ah, nah saya taruh dipas di pas di bolongannya nih ya <tis> keren pak